Sebenarnya bukan istilah barbaniyah sedekah. Kadang-kadang orang bersedekah Seratus juta sudah. Saya, saya saya sudah bersedekah seratus juta. Bukan itu. Bukan yang dimaksud barbaniyah sedekah itu dari sisi uang itu banyak atau sedikit bukan. Yang dimaksud rahasia sedekah taahudus sedekah, istikamah bersedekah. Istikamah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 Allah ganti barakah sadaq kita beri lagi Allah ganti masih terus kita beri masih Allah terus ganti itulah dahsyatnya sadaq jadi Bapak Ibu jangan nunggu hari tertentu bulan tertentu, malam tertentu kita bersadaq jangan setiap kita merasa ada berita baik ada berita maupun ada berita buruk yang menyakiti perasaan kita